Hacker Anonymous bidik Elon Musk murka karena cuitannya hancurkan kehidupan pekerja keras. Of the world. This is a message from Anonymous for Elon Musk. For the past several years you have enjoyed one of the most favorable reputations of anyone in the billionaire class. Because you have tapped into the desire that many of us have to live in a world with electric cars and space Belum lama ini sebuah video di Youtube yang mengaku berasal dari kelompok peretas dunia, yakni Anonymous membidik CEO, Tesla, dan SpaceX, Elon Musk. Melalui video tersebut, Anonymous mengatakan, Cuitan Elon Musk yang telah mengguncang pasar mata uang kripto atau kripto currency Ancaman cyber gitu, ini selalu berevolusi gitu. Jadi teknologi ini selalu berkembang Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu Sudah pasti kita akan menjadi korban terus Elon Musk dinilai telah menghancurkan kehidupan banyak orang-orang Yang telah bekerja keras dalam hidupnya Terdakjak oleh malware namanya WannaCry Malware ini bisa masuk ke semua komputer tanpa bisa ditahan oleh antivirus. Oh. Jadi walaupun sistem operasi kita ini dipes dengan sistem operasi yang paling baru gitu, kemudian antivirusnya dipes dengan update tetapi yang paling baru gitu, nggak bisa menahan serangan ini. Gitu. Akibatnya apa? Begitu kena serangan ini, mm -hmm. semua isi komputer kita terendam. Jadi data-data tidak -data bisa kita baca semua. Ilang. Akhirnya lumpuh. Gak hilang, tapi lumpuh. Salam dunia. Ini adalah pesan dari Anonymous untuk Elon Musk. Selama beberapa tahun terakhir, Anda telah menikmati salah satu reputasi paling baik dari siapapun di kelas miliarder. Karena Anda telah memanfaatkan keinginan bahwa banyak dari kita harus hidup di dunia dengan mobil listrik dan eksplorasi ruang angkasa. Ujar Anonimus dalam video tersebut. WannaCry ini adalah salah satu cyber weapon. Cyber weapon itu adalah senjata yang bisa digunakan untuk melakukan penyerangan di dunia cyber. Apa namanya keamanan uh, cyber, keamanan informasi.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 but recently your carefully created public image is being exposed, and people are beginning to see you as nothing more than another narcissistic rich dude who is desperate for attention.